Jangan, jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan VG, mengkaji yang sebanyak-banyaknya Itu tadi, misalnya anda seorang supir, supir permanen Supir bis terutama, kalau track kan bisa lihat-lihat kalau bis kan apa ada di ya waktu Seperti bis jurusan Surabaya-Semarang, saya akan sering naik bis jurusan Surabaya-Semarang Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, <tuh> saya ini Ramadan itu gimana ya? ya saya sudah ngerti setengah nakal senengnya dijelap rasa poso ya, tapi masalahnya secara peki kalau kamu kamu harus puasa terus kamu melanggar konstitusi ilmu memang musafir punya diskon boleh tidak puasa, pertanyaannya bayarnya kapan, nung sawal ya lagi jungkok dah lagi nanti sampai Ramadan ya nah, terus ya pas kamu cuti, biasanya cutinya apa sakit boleh diskon lagi karena sakit coba tidak, Anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. lu kalau orangnya soleh, terus kayak ustadz-ustadz di sini, kayak dosen UI kan, masalah dosen UI, universitas Islam, gak Islam, kan gak mungkin. Mungkin memilih kosong kan. Masalah ini kan hukum untuk orang kebanyakan, gak boleh hukum musuh, kekuat. Sahur jam setengah empat, semua pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum itu saran, hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh. Store. kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan setengah muat, 4, 4 fit, ber. terus kalau nyumber selesai jam 10 nanti istirahat, memangnya majikan bisa ngatur jamnya <San> itu fakir maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asin yang tidak wilayahnya namanya pergi menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja Jadi orang yang supir Yang seperti itu namanya tidak pergi Tapi kerja Tanyakan ke publik, misalnya Anjenengan ke UI Istri kamu Atau suami kamu, ditanya Istri kamu kemana, kira-kira jawabnya Bilang pergi, jalan-jalan Apa bilang kerja Kerja, makanya kata Imam bin Hambat mustafar atau orang yang berprofesi yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi namanya itu kerja karena apa sekali distatuskan pergi maka ikut status yang dikatakan Allah dan rasul dapat diskon boleh tidak puas maka terus kita debat tentang definisi Nah definisi ini penting Karena yang menjadikan hukum rubah Itu definisi Misalnya gini Mbak Mbak ini ngaji saya Statusnya kalau pakai status Saya ajnabi orang lain Bapak Ajinabdiyah Maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram Karena statusnya ajnabi melihat Ajinabdiyah Yang tidak mahram Tapi kalau di fakir itu ada statusnya Di antara lelaki boleh e, Mewajah sama perempuan Adalah satu untuk belajar Dua untuk muamalah Tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan Itu kan ada pengecualan pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak-mbak itu belajar Apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar <tuk> Itu statusnya bisa berubah <tuk> Makanya kalau sebetulnya Kalau kita marung di warung misalnya Padang Kita enggak pilah-pilah Kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa Dikilah secara oke okay, Saya mau amalah marung cuma kebetulan penjaganya tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik yang masalah. maka pertanyaannya itu ke situ demi marung apa demi melihat tidak jawab saja demi marung apa demi melihat kalau demi marung seperti penjaga yang sangar-sangar juga banyak Ayatnya kalau demi marung penjaga yang cowok kan banyak. kalau demi melihat Berarti yang dihitung kan niatnya Berarti karena mau maka karena melihat Melihat Itu status, jadi Makanya kalau mudi, musafir Itu namanya orang pergi atau orang kerja orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu harus puasa Karena dia adalah pekerja Bukan musafir